Halo Sobat UGD, welcome back to my channel Kali ini aku kasih tahu gimana caranya masak boba anti gagal Langkah pertama masukkan air kurang lebih 1500 ml ke dalam pancing Lalu nyalakan kompor dan tunggu air hingga mendidih Siapkan boba sebanyak 100 gram, dan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih Setelah itu, kecilkan api ke pengaturan sedang, lalu aduk selama 10 menit agar tidak saling menempel Masak boba kurang lebih 50 menit, hingga bobanya matang Setelah matang, matikan api, dan diamkan 45 menit Kemudian, bilas dengan air bersih, hingga blender boba menghilang Masukkan boba ke dalam wadah Setelah itu, masukkan 200 ml air matang dan gula sebanyak 50 gram Aduk hingga tercampur rata Dan boba siap untuk digunakan Gimana? Mudah kan buat boba?